Bahasa Indonesia di Kampung Ifri Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Bumpur Ya, Agustina Anda sudah siap diuji? Simp. Ya, oke okay. Sebelum uh, Ibu uh, mulai uh, Siap lahir batin? dan <coughs> Yasmani Rohani? Siap. Ya, oke okay. uh, Kemudian sebelum uh, kita mulai ujian skripsi Agustina silakan berdoa, berdoa sendiri uh, Sebelum uh, Siapkan Agustina Ya, Agustina ya untuk uh, sesi ini Agustina akan diberikan kesempatan mempresentasikan penelitiannya 10 menit Kemudian dari penguji satu nanti akan Ibu akan memberikan waktu 20-20 menit penguji 1, 2, dan 3 untuk memberikan atau pertanyaan Masukan mengenai skripsi yang sudah ditulis oleh uh, Agustina ya. Jadi Agustina waktu saja untuk sesi pertama, sesi presentasi Saya, uh, saya berikan kesempatan Agustina untuk presentasi penelitiannya 10 menit Saya eh, persilakan Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang studi perbandingan Redifikasi bahasa biak dan bahasa Indonesia di Kampung Idi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Yang pertama, latar belakang. Bahasa secara umum adalah sistem lompang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat atau pemakainya. Dalam ilmu bahasa terdapat cabang-cabang ilmu bahasa yang terdiri atas. <coughs> konologi, Teknologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan kata. Yang berikut sintaksis. Sintaksis adalah ilmu mempelajari tentang gabungan satuan-satuan berupa kata. Dalam latar belakang yang saya angkat dari judul saya yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah bentuk pengulangan kata. Menurut usli 1990, proses pengulangan bentuk, bentuk yang terjadi pada keseluruhan, bentuk dasar, atau sebagian saja. Mungkin diikuti oleh variasi fonet ataupun tidak. Salah satu bahasa daerah yang saya teliti adalah bahasa biak. Bahasa biak atau biasa disebut WOS, biak selanjutnya disebut B, terletak di Teluk Cendrawasi dekat sebelah utara Provinsi Papua. Menurut Separno 1976, bahasa biak termaksud kelompok bahasa Austronesia yang memiliki kelainan-kelainan terutama dengan bahasa-bahasa di Austronesia Barat. Dalam menerbangkan terdapat pembatas masalah. Pembatas masalah di sini yang saya hanya batasi yaitu reduplikasi. Rumusan masalah yang saya pakai dalam penelitian ini adalah tiga rumusan masalah, yaitu: yang pertama, bentuk reduplikasi bahasa dia; yang kedua, perbandingan dua bahasa antara bahasa dia dan bahasa Indonesia; dan ketiga, makna gramatika. Tujuan penelitian. Yang pertama mendeskripsikan bentuk reduplikasi bahasa dia di Kampung Iding. Yang kedua mendeskripsikan bentuk perbandingan reduplikasi bahasa dia dan bahasa Indonesia di Kampung Iding. Yang ketiga mendeskripsikan makna gramatikal reduplikasi bahasa dia di Kampung Iding. Dalam latar belakang terdapat manfaat. Manfaat yang saya pakai. Manfaat yang saya pakai di sini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis Penegasan istilah judul terbagi atas empat bagian. Yang pertama sumber. Hadirin pustaka dan saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Grace sebagai pimpinan kita. Suara saya terdengar ya? Iya okay. Mohon uh, maaf, uh, selamat siang juga untuk semua Mohon maaf jika saya terpaksa menguji dari rumah Karena sesuatu dan lain sekarang Terakhir-lain semuanya berjalan baik-baik saja uh, Baik, Rustina Arfayan Pertama saya mengucapkan apresiasi pada Anda Sebenarnya begini, Anda ini datangnya bagus Analisisnya bagus, gitu. Cuma, mengapa saya yang memuji gitu? Kalau saya yang menguji, kompetensi anda itu tidak keluar secara total, gitu. Kenapa? Karena saya itu sebenarnya bukan, ini bukan bidang saya. Jadi, gitu. ya, ini sangat bagus, gitu. Hasil kajian anda bagus, dan anda sangat bagus. Sekarang saya tanya, Gustina, anda menguasai bahasa atau tidak? Baik. Saya akan mencoba ya, saya akan mencoba, mungkin tidak, tidak terlalu banyak karena saya tidak ada waktu Tapi yang pertama saya akan memulai begini Di dalam latar belakang itu Anda menyatakan bahwa penyebaran bahasa biak itu dia lebih luas Jadi penyebarannya lebih luas dibanding dengan bahasa-bahasa lain di Papua Sekarang saya mau tanya, apa dasar pernyataan Anda itu? Penyebarannya luas karena itu apa? Hmm. Jadi bahasa yang apa yang membuat dia itu ada di mana-mana? Karena Pas itu dia jalan sendiri kan atau Karena orang-orang orang-orang dari asal suku Biak itu tidak tidak hanya di Biak saja tapi mereka ada di mana-mana tempat seperti di Jepura, di Serui, di Nabire dan di Antara. ujian skripsi dalam bentuk berita acara berita acara ujian skripsi atas nama Agustina Arfayan pada hari ini selasa tanggal 27 Oktober 2020 20 bertempat di ruang dosen pendidikan bahasa sastra Indonesia, FKIP UJ telah menghadap tim penguji Adapun tim penguji penguji García Mantiri, Sekretaris Kursa Semasa Pd, penguji utama Dr. Radha Sri Hanayani, NKU penguji 1 Henry CHIO MPD dua bg Merlin, Bokai, telah melaksanakan ujian skripsi bagi mahasiswa nama Agustina Arfayan jurusan pendidikan bahasa dan seni berlangsung pendidikan bahasa Sastra Indonesia bahasa sidang ujian dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur nah, tipe uji telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sangat sanggat yang menyangkut isi skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa, mahasiswa di atas setelah mempertimbangkan dan mendengar jawaban-jawaban dari mahasiswa dalam perhatikan peraturan akademik penulisasi berawasi serta petunjuk pelaksanaan tahun 1225 maka tim budi menetapkan saudara Agustina Arfayan dinyatakan lulus bersyarat ya. dengan nilai akan diberitahukan apabila telah menyelesaikan saikan revisi nah, jadi dalam arti lulus bersyarat ini emisional harus menyelesaikan revisi yang eh, masuk kelas acara ini dibacakan di depan sidang setelah ditandatangani oleh tim penguji dan sidang ditutup pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Jepura 27 Oktober 2020. Ketua Utsman Tiri, Sekretaris Mutasman. Demikian berita acara kelulusan. Ya, Agustina, Anda memiliki waktu.